Waspadai Dolar New Zealand, USD sedang rebound. Secara umum, bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika, pergerakan dolar New Zealand, USD bergerak ke atas dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,71688-0,71859, maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,71357. Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand USD terus bergerak ke atas dan menembus level 0.71688, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.72170. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212